skill semuanya saya saya like lagi karena ya seperti biasa banyak sekali notifikasi <laughs> ya gitu lah. jadi seperti yang saya bilang tadi ya saya mau bikin konten reaction khususnya live reaction pokoknya ya yaitu reactionnya videonya make my itu dia upload satu minggu yang lalu dua video yaitu uh, a, a sheriff's plea and all that it'll take ini PMV ini PMV nih. ini saya sudah nonton ini ya tapi saya akan dikarenakan saya enggak reaction waktu itu pas pas bulan Mei kayaknya ah volume nih wonderful yup jadi sama reaction videonya make make pony make pony ya karena saya udah subscribe waktunya reaction videonya apa itu videonya ya yang saya sebut tadi yaitu a share a sheriff's plea Dan all that it will take ya ini ini videonya Dua video ini satu menu yang lalu ya oke okay. atur kamera jangan lupa like share komen dan subscribe ya dan subscribe ke channel make by Pony ya teman-teman yup tanpa berbahasa basi lagi kita langsung mulai rasanya. the video langsung sikat Jam 3 PMV lah ya. 3, 2, 1 loose is not quite well, how y'all probably, probably recall. recall It's more, more than, than just a festival, festival. We're I trying to do all, all that dying out, out and, and we, we can't find, find the cure, cure. Winter's gonna be tough this year for sure, year for sure. The, the apples, apples we've collected, we've made sure, sure to stow away But without them, there's no festival today Sebenarnya video PMP ini pertama kali saya nonton Habis itu film, -film kedua yang tadi Ya mana ya hmm. Nah saya nonton nih uh, 2 video, video PMP dari Mepaybony Salah satunya ini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 setelah sure. so, PMV selesai singkat tunggu sampai videonya habis PMV ya oke okay. apakah udah habis videonya kayaknya udah habis. Lalu video kedua PMV dari uh, Princess Tricles Sparkle Season 2 ya. Uh, episode episode um, episode 2 Selfishness. Ya, yeah, sama Tapi untuk Princess Tricles Sparkle yang uh, Season 2 episode 2 selfishness yang ini ini saya juga mau langsung tapi uh, live la, uh, la streaming Instagram nantinya ya bisa ditonton bersama-sama lah ya tapi sendirian kenapa sendirian yup gitu oke lanjut ke videonya langsung ke beli langsung ke videonya 321 langsung In habis ini udah the saya udah sama reaksi teman-teman yang princess rex sparkle sentuh satu satu eh satu Episode 2, Selfishness, aneh Lepas episode lagi takes, Tapi episode 1 sih yang meritarakan Episode 2 Dan ini lagunya sangat panjang, 3 menit apa apa Friends in Appaloosa sure could use your aid Winter's quite a fickerness and she would rest They'd use the breathless forest for it to be replaced For your soccer's sake, stallion and bear To be you now and forever. All the little days, a little bear On each of your Aduh Ada Texas, Texas nih. Ah iya nih. Yang tadi itu yang yang nyanyi itu yang ke okay, pertama ada pegasus Texas pitch. Ini yang kedua mikrofonnya mah ada Ari, ah. Oh, Ariana Nicole, SZA. Yes. Hmm. Hmm. Mm hmm. Will mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. the Hmm. of Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Oh, <todan> jujur saya suka lagu ini sebenarnya <laughs> sejak awal saya nonton TV ini <laughs> ya tahulah para penggemar Avengers vs. dari season 1 Udah tahu saya juga udah tahu saya udah nonton sendiri tanpa alasan boleh NFT habis all that idle take instrumental by fine swept, <laughs> ayo you shall see Yap udah habis Oh oke okay. udah habis ya Yap telah selesai habis videonya dan selesai udah habis sudah, habis Um, Oke okay, saya mau bahas dulu yang PMV yang share Sheriff Splay Maaf uh, Kayaknya ini A Sheriff ini menceritakan Sheriff yang ada di Apple Rusa kayaknya Enggak tahu juga sih Terus yang PMV yang kedua yaitu All That It Will Take PMV itu menceritakan itu uh, apa ya tentang cider fest itu festival cider itu ya bukan alkohol juga sih tapi kata juga apakah itu alkohol cider atau non-alcoholic cider saya nggak tahu tapi yang jelas ya gitulah mau jika kasih uh, apa ya Mana ya bingung so, sekarang jamu yang apa? Hmm, sudah hmm, selesai ya, reaction kali ini. Tapi sebelum akhir video ini, sebelum berakhir video ini, tentunya, tentunya subscribe ke channelnya MacPai Pony ya guys ya. Ini jangan lupa nih subscribe, tekan tombol lonceng, biar kalian nggak enggak nggak apa ketinggalan video-video terbaru dari MacPai Pony ya. Termasuk Princess Reksi Sparkle yang The Sequel nih, Season 2 Nah jangan sampai, eh, jangan sampai kalian kelewatan ya Princess Reksi Sparkle di channelnya Magpie Pony Ya yeah, sekalian promosi aja gak apa-apa Dan sekali untuk kali ini semoga bermanfaat dan subscribe ke channel saya Dan tekan, dan tekan tombol lonceng